apa Menjadi sebuah negara yang ah, daripada dulu sehingga kini memang negara kita antara the best. Kalau tidak silap uh, saya ingin kongsikan juga uh, mungkin semua orang sudah tahu uh, Malaysia antara negara yang paling percaya dalam menangani pandemi COVID-19 antara lima yang terbaik di dalam dunia. Ah. Kesehatan persekitaran Ketua unit uh, Pengawasan dan uh, Perundangan Pejabat Kesehatan Daerah Papar Yang berbahagia uh, Tuan Haji Husin Haji Putih Pengurusi Masjid An-Nur, Taman Limawan Kinarut Daerah Papar uh, Tuan-tuan Imam IJK-IJK uh, Masjid An-Nur tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan sekalian alhamdulillah ah uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia kita dapat hadir bersama-sama ke Pavillion Merdeka and Community sempena bulan kemerdekaan dengan uh, bersama-sama tuan di Masjid An-Nur pada pagi yang berbahagia ini mulanya kita berperang untuk membebaskan negara daripada ancaman apa ni uh, dan berpenggalas ya. Kita berperang dengan penggalas uh, pada jipun, tapi uh, pada ketika ini kita berperang juga lah. Cuma kita berperang dengan uh, wabak COVID-19. Pernah berbicara ceramah di sini, okay. Jadi bukan satu perkara yang baru lah saya di sini. Okay. Cuma dulu uh, dulu belum jadi masjid ni, masjid surau, kawasan dia berada di situ. Aku rujukkan utama SOP ni adalah Akta 342, Akta Pencegahan dan Penguangan Penyakit 1988. Berapa umur akta ni sudah? 1988. Lama sudah akta ini. Tapi sayang, akta ni bila sahaja ada penyakit baru kita guna dia. Okay. Kalau dulu, dulu-dulu kan Sebelum ada COVID-19 kami pun Berhabuk, kita akan tengok yeah. Tapi bila ada sahaja covid ah kita start Start mula untuk uh, Laksanakan akta okay. Lepas kita buat macam-macam uh, Kita buat. Kita bagi ceramah, kita bagi eh, Bahkan di media sosial, di media elektrik Semualah kita bagi Kemudian kita rumah ke rumah Kemudian kita bagi tahu lagi secara uh, Bergerak kan Bila benda ni, kita sudah sampai satu peringkat dia, di mana kita rasa kita sudah boleh tindak ke kita akan ambil tindak ke unang Okey. Di bawah uh, seksan 3 ni, kita punya Menteri Kesihatan boleh menurunkan kuasa kepada siapa sahaja yang dirasakan perlu untuk menjalankan penguatkuasaan. Okey. Dan sekarang ni, kalau kita tengok, uh, kenapa kita lantik polis dan lain-lain jabatan ni? Kenapa? Ha? Supaya tuan-tuan uh, Fama, kenapa berlaku sekarang ini begini? Kenapa tidak orang kejahatannya? Memang kita keluar orang juga Tapi kebanyakan komponya keluar oleh polis Oleh, okay? oleh Jepang, oleh immigration, oleh customer, semua kena bersatu padu untuk bantu kita dalam mengawal COVID ni. COVID ni bukan uh, bukan penyakit main-main lah, -main, huh? bukan penyakit main-main. Sekarang ni berapa berapa juta sudah ada? Berapa juta sudah kis di seluruh dunia sekarang? 11 setengah juta kan? Yang mati pun lebih setengah juta di sapa sendiri pun ada berapa kes hari ini sehingga kali ini kita ada berapa kes? 400. Ah, daripada kemarin kita ada 400. Berapa kematian? 8 kematian. Ada kan kes kematian kemarin baru, 8 kematian. kematian. kematian. kematian. kematian. kematian. Oke, okay. kiri kanan, tidak sampai. Oke. Okay. Ia ya, bukan apa. Ini, ini uh, salah satu apa itu uh, budaya budaya baru yang kita kena serapkan. Peranan kita adalah jangan ke kawasan. Jangan ke kawasan di mana sudah diistirahatkan. Yang kedua, kalau ahli keluarga kita ada sana, jangan suruh dia pulang. Apa boleh buat mah? Apa boleh buat? Okay, sen mati lah orang ceramah. Okay. Sebab apa? Sama ada juga COVID ni. Bukan bukan kami menakutkan. Betul, ini yang betul, ini perkara yang benar eh. Bila hari keluarga kita terkena COVID Terutama yang, yang berisiko tinggi Yang ada kencing manis, darah tinggi kan, Dan juga sakit jantung Hari ini kalau dia kena COVID kan, Mula datang ambil dia Itulah hari terakhir kita jumpa dia Itulah hari terakhir kita jumpa dia Kalau dia sembuh, yes dia balik dia balik rumah kalau dia sembuh tapi kalau dia tidak sembuh bolehkah kita tengok dia di kubumi kan tidak ya. boleh kan hmm. gitu je, itulah terakhir kita jumpa dia bolehlah kita sembuh-sembuh macam kita okey tapi dalam sudah sudah jalan Kita kan? betapa teruknya bila -bila. ada penyakit lain berlaku macam ini kan membawa kematian juga tidak ada ubat juga tetapi bila ahli keluarga kita sakit kita boleh boleh jenguklah, boleh jaga dia waktu. Duduk situ. Tapi kalau Covid Jadi, boleh Tidak boleh. Di sinilah peranan kita paling banyak. Ke okay, section 10 ni adalah tanggungjawab kita untuk memberitahu kepada uh, apa tu pejabat kesihatan berdekatan atau pihak berkuasa apabila berlaku suatu penyakit. Okey? hal ini Tumpang tumpah kita Covidlah. Okey. Bila apa tanda-tanda COVID? Apa tanda-tanda COVID? Ha? Demam lagi, sesak nafas lagi, batuk lagi, segala semua. Sakit badan. Sakit badan. Abi lihat sakit badan. Tapi sakit badannya banyak sedikit. Okey. Okay. Cuma masalah demam ni macam mana kita mahu tuntun ada demam? Ah, kita kena ada penyukat, kebiasaan dia. Kita kena tengok dia punya tanda-tanda dan gejala Ok, sedia semak Lepas tu berair dan sakit dia punya Sakit, teka dan batuk lah okay. Ini tanda-tanda yang paling enak Tapi kita kena ingat Kalau kita beker dengan apa tu uh, uh, si dia media kita punya KP kan setiap hari Dia tahu 80% penyakit covid di Malaysia tidak ada tidak ada tanda-tanda Apa dia kalau tidak ada tanda-tanda Berbahaya -tanda? atau tidak Lagi berbahaya. Sebelah-sebelah mungkin ada pembawa Itu sebab kena jarakkan Satu bita, kena pakai emas betul-betul okay? Apa yang kita buat Tonton dan perempuan marah Tidak marah, itulah yang Kami akan kuarantin satu keluarga Suka tidak suka, kita boleh Kita boleh kuarantin Mana-mana orang yang kita anggap Boleh menyebarkan Sebab tujuan kami kuarantin adalah itulah. Kalau kita kuarantin satu orang sahaja, kemudian dia bergerak di ruang tamu makan sama-sama, dia jangkitkan kepada keluarga keluarganya. Keluarganya tidak kuarantin dia bergerak keluar. Apa biza dia? Tak ada biasa kan? Dia di kuarantin di rumah, tetapi ahli keluarganya bergerak di luar. Memang dia tidak bergerak di luar, tapi ahli keluarganya sudah jangkit semuanya keluarga. Dah ahli keluarga dia bergerak di luar. Suka-suka hati, pergi sopeng komplek lah, pergi sana lah, pergi sini lah Pakai emas pun tidak mahu Itulah yang berlaku Kita tengok kan, baru-baru ini mana bila orang dari luar negara Dibenarkan dia karantin di rumah Polisi pejabat kesihatan papar tetap sama juga Kita akan karantin satu keluarga Entahlah juga dia beritahu, karantin satu orang kan, kita tak kisah Tapi lah, lastnya, apa yang dia buat, berlaku juga kan okay. Last di dikarantin semula ke pusat karantin Sebab apa? Tujuan kita kualiti itu untuk putuskan rantai yang kita okay? Peranan kita yang pertama adalah jika kita PI atau PUS Kita perlu kerjasama dengan anggota kesihatan Sekarang bukan sahaja anggota kesihatan Bekerjasama dengan semua orang Yang ada kena mengenai dengan penguatkuasaan Kena bekerjasama dengan polis Dengan Jepang, dengan rela, dengan tendera, dengan kastam, Dengan apa lagi, dengan emigration, uh, semua orang. Semua yang kait -kait kita mengenai kita nak berbincang sama. Cuma ni seperti itu tadi. Semua tempat ada SOPnya. Di mana lah keluar saja kita di rumah sudah kita guna SOP. Okay. Sekarang ni lagi bila kita berada di tempat yang sesak kita kena wajib pakai mask ataupun pelindung muka. Okay. Wajib kena pakai. Jadi kawasan-kawasan sesak ni di mana? Boleh kita datang supermarket tu? Pukul lapang dia bukan kawasan sesak. Eh, tidak boleh tempoh. Ini kawasan keluar dora. Boleh? Ah, ya? tidak boleh. Apa pun juga tempat yang yang dianggap tempat awam dan boleh sesak itulah. Di situlah kita nampakkan nas. Mas eh. Disuruh pakai kan? tak? Ini pakai sebab sebab dia termasuk dalam kawasan yang tumpuan awam. Kawasan yang sesak. Okey. Ini masih tegak-tegak Nabi beritahu Etika bersin ini, ma sudah Nabi begitu beritahu Dan macam mana cara bersin atau membatuk yang sebenar Kita kena tutup Kita punya mudut hidung kita Gunakan tisu atau persebut tangan Dan jangan kungsi tisu atau persebut tangan kepada orang lain Untuk emasnya kan Emas ini emas yang uh, yang memang sudah diiktiraf di kepada Radio Show atau TKM Mas-mas yang kita pakai yang warna-warna ini, sorry nggak siapa belum lagi di, itu. Tetapi, macam mana pun untuk menyelamatkan harga yang kita penye muka di satu ribu, pakai ya. So kami minta lah Di dalam arel ini yang di bawah di luar pejabat kami nanti. Okay? Apa yang perlu uh, pemerusi kita buat? Mohon ke Kerala kan? Eh? Mohon kerela untuk uh, memohon bantuan uh, pencegahan. Okey. Sebab setahu saya Kerala ni ada dia punya betul bayaran untuk seket jam. Okey. So, ni bukan di dalam kami bidang. Tapi untuk yang kita uh, punya perangai yang begitu kan? Okay? Uh, benda ni bukan sahaja di sini lah. Di masjid daerah sendiri pun imam daerah sendiri pun ada tegur eh, kerja tetingan ni lah yang ini sebenarnya berlima kemahal, okay? Saya itu saja lah apa apun supaya supir itu banyak untuk uh, untuk lebih jelas tonton dan bongkar layari si MKM tu itu website tu. Tapi kan apa apa sih kita mau semuanya ada, okay? pusat dan uh, perundangan pejabat kesihatan daerah Papar. Sekali lagi masjid mengucapkan terima kasih atas uh, uh, penyampaian seluruh warga tadi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita Assalamualaikum. Uh, salam sejahtera semua. Uh, terima kasih kepada yang pertamanya daripada pengerusi Masjid An-Nur Taman Dewan Sinarut. Kerana berjaya mengumpulkan anda semua pada pagi ini Walaupun kita faham uh, Pada hari ini Kita uh, dalam musim kerja uh, Hari kerja Dan juga musim pandemik kita pada, Terima kasih bukan, uh, Terima kasih kepada semua Kita pada hari ini uh, sebenarnya ingin mengingatkan kepada anda semua Apa dia lima prinsip rukun negara itu uh, Walaupun kita sudah tahu sebelum ini Tapi kita kena refresh balik prefer kesalahan juga kita kena amalkan bukan saja kita hafal tapi kita kena amalkan uh, lima prinsip rukun negara ini yang telah mencapai 50 tahun para rakan bayangkan negara kita sudah uh, mencapai satu apa kemerdekaan satu uh, apa menjadi sebuah negara yang uh, daripada dulu sehingga kini memang negara kita antara yang the best kalau tidak silap, ingin kongsikan juga mungkin semua orang sudah tahu Malaysia adalah negara yang paling percaya dalam menangani pandemi COVID-19 antara lima yang terbaik di dalam dunia. Sebab nah, kita, kita harus berasa bangga ya perempuan-perempuan karena lima kita negara kita juga ada uh, dokter, uh, dokter Bishak uh, dari KP Kesehatan uh, merupakan salah seorang uh, dokter yang terbaik dalam dunia menangani ini covid. Ah masa-masa mereka siapa yang uh, Malaysia uh, pada ketika ini uh, jadi kita harus berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia. Ya. Eh, itu yang kita hendak mengingatkan kita kembali uh, kehebatan negara kita. Kita tunjukkanlah rasa kecintaan kita pada negara uh, secara amnya dengan mengibarkan Jalur Melayu. Terima kasih sekali lagi kepada Encik eh, Muhammad dan Rahman Pada pejabat penanganan yang ada di atas kempen Sempanan Komuniti Bulan Kementerikaan Yang adres itu penaji Ismail daripada Jabatan Kesihatan. Alangkah kita berjumpa untuk tempoh yang Imam 5 dan betul-betul berjumpa yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah semoga kita dapat bertemu kembali dalam majlis-majlis lain tempat yang sama dan kita akan dengan oleh Allah tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.